Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala wa wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amri, Alhamdulillah akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Swt untuk kembali bertatap muka via online meskipun uh, ada sesuatu yang sedikit apa istilahnya terkurangi ya dari kuliah ruang-ruang kuliah yang semestinya tetapi setidaknya mudah-mudahan media daring ini perkuliahan ya online ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang baru oke uh, kali ini bertemu lagi dengan saya di pertemuan, di kuliah pertemuan kedua, mata kuliah teori dan metodologi sejarah. Kali ini saya akan berbicara dan sedikit memberikan gambaran dan pemahaman saya tentang uh, arti penting teori dan metodologi dalam pengkajian sejarah. Fungsinya di mana dan manfaatnya di mana. Tentu itu tidak lepas dari Tujuan kita mempelajari sejarah itu sendiri, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sejatinya kita belajar sejarah itu adalah untuk memperoleh hikmah. Maka, coba kita akan bedah secara sistematis, dan kemudian kita posisikan di manakah letak teori dan metodologi sejarah dalam runtutan uh, dinamika atau runtutan uh, posisi, ya posisi uh, dimanakah letak teori metodologi dalam memberikan sumbangsih terhadap kita yang ingin memahami sejarah. Gitu ya. Pada pertemuan pertama telah saya jelaskan bahwa tujuan kita belajar sejarah adalah tidak murni sebagai belajar tentang ilmu pengetahuan. Tetapi, sejatinya kita belajar sejarah adalah untuk memperoleh pembelajaran. Paham ya? Jadi, kita belajar sejarah tidak sepenuhnya belajar tentang ilmu pengetahuan atau sains dan lain sebagainya. Tetapi, harus ditegaskan bahwa kita belajar sejarah untuk mendapatkan pembelajaran. Artinya, jangan sampai sejarah itu berhenti dalam sisi kognitif belakang. Tetapi, upayakan sejarah yang kita pahami, yang kita konstruksi, dan kita rekonstruksi lagi misalnya, jangan sampai hanya berhenti di wilayah kognitif, hanya berhenti di wilayah pemahaman, hanya berhenti di wilayah e, ingatan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus senantiasa berupaya bagaimana sejarah itu bisa dijadikan cermin untuk membangun, untuk berjalan di masa kini dan juga untuk merencanakan masa depan. Makanya dalam, kalau dalam konteks ini, dalam Islam itu disebut hikmah. Jadi kita belajar sejarah sejatinya untuk mendapat hikmah mendapatkan pelajaran dari realitas sejarah itu sendiri. Tetapi pertanyaannya kemudian begini, mampukah kita mendapatkan hikmah yang maksimal kalau kita tidak mampu mencapai kebenaran sejarah? Mampukah kita mendapatkan uh, hikmah yang maksimal tanpa melakukan... Uh, rekonstruksi sejarah secara benar. Nah, inilah, dan di, disinilah kemudian yang memberikan porsi pada teori dan metodologi sejarah. Karena teori dan metodologi sejarah akan memberikan kesempatan bagi kita, akan mendorong kita untuk lebih dekat pada kebenaran sejarah itu sendiri. Ya, Jadi bisa dipahami bahwa di sinilah letak fungsi kekuatan dari teori dan metodologi. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan manfaat yang berlimpah dari pengetahuan sejarah di mana apalagi sejarah itu ternyata disusun berdasarkan kepentingan tertentu. Disusun berdasarkan subjektivitas tertentu. Artinya sejarah yang kita baca itu bukan hasil kajian objektif. Tetapi justru kajian sangat subjektif. Ya, Tentu kalau dalam konteks ini bukan manfaat yang akan kita dapatkan. Bukan hikmah yang kita dapatkan. Tetapi lebih pada bagaimana pengetahuan kita digiring oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya pada konteks yang lain. Sebenarnya, teori dan metodologi sejarah ini berupaya menjauhkan sejarah dari kepentingan-kepentingan subjektivitas itu sendiri. Apalagi kepentingan-kepentingan pragmatis, di mana seringkali kita temukan kadangkala sejarah itu disusun berdasarkan kepentingan politik tertentu. Nah, inilah yang ingin kita dalami. Belajar teori dan metodologi sejarah sejatinya akan mendorong kita, mendorong sejarawan, memaksa sejarawan untuk mendekati kebenaran. Itulah fungsi dari teori dan metodologi sejarah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering kali muncul di benak kita ketika belajar teori atau metode dan metodologi, Tentu kita harus bisa membedakan antara metode dan metodologi. Ya. Antara metode dan metodologi. Kalau metode itu adalah cara kita untuk mengetahui sejarah. Cara kita untuk merekonstruksi sejarah. Itu metode. Tetapi kalau berbicara tentang metodologi itu sudah berbeda lagi. Metodologi itu justru lebih dalam lagi kajiannya. Apa? Metodologi itu ada, adalah mempelajari bagaimana seseorang sejarawan menggunakan metode dalam rekonstruksi sejarah. Jadi kalau metode yang dipertanyakan adalah objek historis itu sendiri, tetapi kalau metodologi, yang dipertanyakan itu adalah bagaimana metode itu digunakan. Mengapa dia menggunakan metode semacam itu? Kenapa dia tidak bisa menggunakan metode yang lain? Dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah kajian metodologi berperan. Untuk artinya metodologi itu sebuah sistem, sebuah disiplin yang bertugas untuk mengkritisi atau mengkaji secara analitik secara mendalam bagaimana metode penelitian sejarah itu digunakan. Pantaskah metodologi itu di, pantaskah metode itu digunakan dalam penelitian tertentu dan lain sebagainya. Jadi itu yang, yang uh, dimaksud perbedaan antara metode dan metodologi. Misalnya begini, Sartono Kartodirjo pernah mengungkapkan begini, perbedaan antara metode dan metodologi, kalau metode adalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan. How to new. How to new. Sedangkan metodologi adalah ilmu tentang uh, bagaimana uh, kita mengetahui apa yang digunakan mereka untuk mengetahui sejarah. How to new. Jadi bagaimana mereka menggunakan metode untuk mengetahui realitas sejarah itu sendiri. Jadi paham ya. Di sini perbedaan bahwa metode itu sebenarnya lebih praktis yang digunakan sejarawan dalam menulis sejarah. Itu metode, perangkatnya apa. Tetapi kalau metodologi adalah membedah metode itu sendiri. Cocok nggak metode ini? Kenapa dia menggunakan metode semacam ini dan lain sebagainya? Nah, dalam konteks inilah tadi, metode dan juga meds, dengan seperangkat e, metode sekaligus metodologi itu merupakan sebuah upaya kajian serius terhadap e, pengkajian sejarah, praktik pengkajian sejarah. Sehingga dengan semacam itu kita akan tahu sejarah mana yang telah diselewengkan dan sejarah mana yang sangat objektif. Kita dengan mengkaji metodenya, ya, dengan mengkaji metode dari sejarawan tertentu, eh, kita akan tahu bagaimana dia mampu merekonstruksi sejarah, dia menggunakan pendekatan apa dan lain sebagainya. Sementara, ya, itu itu banyak pengertian pengertiannya sebenarnya. Jadi ada juga tokoh misalnya. Uh, Layout. Dia membahas kerangka-kerangka pemikiran atau framework tentang konsep-konsep uh, atau kategori-kategori, model-model, hipotesis uh, dan prosedur-prosedur umum yang dipakai dalam penyusunan teori dan testing. Jadi disinilah menurut uh, apa, uh, Syamsuddin, disinilah kemudian letak pentingnya metodologi. Ia harus mampu membedah metode yang digunakan para sejarawan dalam mengkaji atau penyusunan konsep, penyusunan teori-teori dalam penelitian sejarah. Untuk itulah, kemudian diperlukan adanya penjelasan sejarah secara analitis kritis. Artinya, dengan demikian, dengan pola pengkajian sejarah Analisis dan analitik dan kritis ini, ya, maka akan diperoleh sebuah pemahaman sejarah yang komprehensif, dan disinilah kemudian yang menentukan pemahaman komprehensif terhadap sejarah itu sendiri akan men, akan berakibat pada hikmah yang kita petik itu sendiri. Semakin sempit pola kita kita dalam meneliti sejarah dalam mempelajari sejarah maka hikmah yang akan kita dapatkan dari sejarah itu sendiri akan semakin sempit jadi metode teori dan metodologi sejarah itu sejatinya berfungsi untuk mendekatkan kita pada kebenaran sejarah itu sendiri meskipun banyak yang mempertentangkan meskipun banyak yang mem, uh, menyaksikan adakah Penelitian objektif dari sejarah itu sendiri memang, kalau kita berbicara secara substansial, tidak ada satupun penelitian sejarah yang objektif. Pasti ada subjektivitas dari penulis, subjektivitas dari sejarawan yang senantiasa lengket pada rekonstruksi sejarah itu sendiri. Tetapi yang perlu kita pahami di sini. Berarti bahwa teori dan metodologi itu fungsinya untuk mendekatkan sejarawan, mendekatkan para penulis sejarah kepada kebenaran sejarah itu sendiri. Meskipun kebenaran itu tidak akan mampu e, tersentuh secara nyata dan diangkat secara gamblang oleh sejarawan itu sendiri. Ini kalau digabungkan dengan teori kebenaran dalam konteks agama apalagi yang dikatakan sebagai kebenaran absolut dalam filsafat maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyentuh kebenaran absolut itu sendiri yang bisa kita lakukan hanyalah mendekati kebenaran absolut itu ini sesuai dengan anjuran Islam misalnya Allah itu senantiasa mengatakan kepada hambanya berfirman kepada hambanya Allah senantiasa menganjurkan hambanya untuk mendekatiku melalui media-media yang saya letakkan di sekeliling keliling manusia kita diminta untuk membaca keagungan Allah membaca kekuatan absolut kekuatan ilahiyah tadi itu dengan membaca keberadaan tanda-tanda ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat kauliah. Nah, dalam konteks sejarah, kita diajari untuk mendekati kebenaran melalui pembacaan kritis terhadap ayat-ayat kauliah itu sendiri. Jadi di sini ya, e, sudah jelas ya, bagaimana kemudian sebenarnya teori dan metodologi sejarah ini berfungsi kepada kita untuk mendekati kebenaran sejarah itu sendiri. Dengan diharapkan nanti teman-teman ketika paham betul, ketika banyak menguasai tentang teori dan metodologi sejarah, teman-teman akan sangat kritis kemudian ketika menemukan buku-buku sejarah yang miskin metode, miskin teori, dan lain sebagainya. Jadi Keberadaan teori dan metodologi sejarah ini berfungsi untuk mendorong kita, mengarahkan kita untuk mendekati kebenaran sejarah itu sendiri, sehingga pada konteks selanjutnya, pada fase selanjutnya, kita akan mampu memetik secara lebih maksimal ketimpangan dari kajian ke kajian sejarah yang tidak menggunakan teori dan metodologi e, kajian yang komprehensif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan e, untuk pertemuan kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp atau bisa ajukan pertanyaan melalui kolom komentar di sini sehingga nanti saya bisa menanggapinya pada materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita uh, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada materi-materi pada selanjutnya, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk uh, berdialog secara virtual, untuk berdiskusi secara virtual, sehingga proses pencarian uh, ini bisa berjalan secara maksimal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua, uh, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. waallahul ila ila'akwa mit'orik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.